Ekspresi lucu dan pastinya ekspresi yang sangat membahagiakan sekali ya Masya Allah, baby Ini emang anak yang murah senyum, anak yang soleh, anak yang pintar Kebanggaan dan kebahagiaan kita semuanya Postingan Foto ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Lesla Kita lihat bersama pada kalimat caption yang dituliskan bisa bawa pulang ndak bentar Ini sih gemes banget Katanya tuh saking gemesnya ya Pengen dibawa pulang tuh oleh ontinya Masya Allah Kita lihat juga persahabat di kolom komentar Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun bangga Mengatakan Masya Allah tabarut Allah Gemes gemoy banget abang Ganteng sehat selalu ya anak soleh amin Masya Allah banget ya Sehat selalu untuk anak soleh Mudah-mudahan bahagia dan menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Kemudian para disimak juga Kita mendapatkan info dari Lapor Pak ya Yang akan tentunya dihadirkan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Papa Bilar ini spesial menjadi bintang tamu di acara Lapor Pak Sidak Bandung Day 2 Kita juga makin gak sabar banget ya untuk menyaksikan acara tersebut karena acaranya seru banget Dan banyak sekali kejutan spesial yang kita dapatkan Salah satunya momen saat video call Bunda Lesti Ini momen yang sangat cute yang kita dapatkan persahabat Kita lihat juga di ungan igs-nya billard.edit persahabat ya Mengenai syuting acara lapor Pak Sidak Bandung Day 2 Ada kalimat komentar yang diberikan Bunyi komentarnya itu yang peluk Bilar, temennya Kiki ya, katanya tuh. Dan kita lihat ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Bilar Edit. Iya bukan lagi syuting, jangan lupa ya, ditonton tanggal 6, lapor Pak di trans 7 jam 19.30. Oke, katanya tuh ya, langsung aja di ya, untuk tidak diperpanjang masalah saat Papa Bilar direbutkan oleh dua cewek. Komentar-komentar seperti inilah persahabat yang mengandung tentunya menjadikan huru-hara Tetap kita support yang terbaik, ini syuting persahabat ya Jadi jangan baper, kita doakan saja mudah-mudahan idola kesengan kita selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian juga persahabat ya, ternyata ada DM yang masuk juga Ini dipostingan abang underscore L mengenai tentunya voting hasil di aplikasi juks budalasi kejora untuk hasil votingnya berada di posisi kedua dan sebelumnya ada sebuah kalimat di DM persahabat ya kalau ada yang tanya siapa yang menang tungguin aja dari pihak Jux langsung kalah menang udah biasa dalam awards. yang penting kita udah berusaha sebaik mungkin untuk idola tim L2W dan Leslar yang udah ngebantuin kalian sangat luar biasa Terima kasih dan di postingan ini pun mendapatkan komentar-komentarnya begini nih bersahabat kan mubazirkan dan segitu besarnya dan langsung aja ditanggapi oleh abang underscore L disitu dikatakan dalam sebuah kalimat caption kita support idola kita tanpa tapi kita ikhlas support idola kita besar atau kecil Ikhlas dunia akhirat Dalam persaingan awards ada menang ada kalah Yang penting usaha Jangan banyak cakep kamu DM aku Kayak gitu Yang support aja ikhlas lo yang repot Kamu sendiri mau bazir emang Uang itu digunakan yang gak bermanfaat Apa orang uang itu digunakan Untuk support, ubur-ubur Kalau nggak support diam katanya itu persahabat. Jadi Ini bukan fans di Leslar Disitu mengatakan Bahwa untuk pulsa yang masuk juga banyak banget mubazir dan segitu besarnya katanya persahabatnya tetapi kita semua itu dari hati kecil kita yang tentunya memberikan keikhlasan untuk mendukung idola kesengan kita hasilnya Tetap kita support, tetap kita semangat dan solid mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar. Alhamdulillah kita patut syukuri karena kekompakan yang sangat luar biasa. Dan Lesa Lovers memang the best untuk kalian semuanya. Kemudian di disimbang juga di kabar selanjutnya. Ini ada kabar spesial yang kita dapatkan kemarin saat Kak Samil berkunjung ke rumah idola kita dan langsung menggendong Abang Fatih. Masya Allah banget ya terasa tentunya Kak Sambil saat di Akademi Asia enam tahun yang lalu persahabat ya dan Alhamdulillah kemarin bisa bertemu kembali dengan idola kesayangan Lesti kejora dan Alhamdulillahnya sudah punya BBL Masya Allah kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Jauh-jauh dari Brunei, eh, ditinggal tidur. Rio de Asia, min. Kak, siha, katanya bersahabat. Ya, kurang, Kak. Siha aja. Alhamdulillah, bisa berkumpul dan bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan, silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik. Amin. Kemudian, juga bersahabat, perhatikan siapa yang sudah menyaksikan acara FIV atau For You Pagi di Trans7. Ini acara yang keren banget nih bersahabat ya, acara yang luar biasa juga, dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Gimana episode hari ini? Jangan lupa terus saksikan FVV for you pagi Setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 waktu Indonesia Barat hanya di Official Trans 7 hingga mendapat tanggapan dari Lovers di persahabat dari akun rininya Underscore Daddy mengatakan seru nggak kerasa satu satu jam tahu tahu kelar katanya itu masya Allah kita lihat juga persahabat ya dari akun noveti karunia mengatakan kapan kapan undang lagi Leslar dengan durasi yang lama amin mudah mudahan ya idola kesayangan kita bisa diundang lagi mudah mudahan saja kejutan dan kabar baik selalu kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar dan kita juga masih menunggu hidupkan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bina ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.